Bismillah, Alhamdulillah, wa ashadu ala ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh mayyahdihillah faqad rasyada wa mayyudhlilhu faqad gawah Allahumma shalli ala muhammad wa ali muhammad Amma ba'du fa inna astagal hadis kitabullah Wa khairal huda huda muhammadin shallallahu alaihi wasallam Wa syarral umur tuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dzalalah wa kullu tin Bapak Ibu muslimin rahimakumullah kita lanjutkan kitab riyadhus sholihin hadis nomor 19 wa anzirin ibni khubaisin kola zirin bin hubes ini salah satu salah seorang tabiin dia berkata tabiin itu orang-orang yang hidup di zaman sahabat tidak mendapati rasulillah sallallahu alaihi wasalam dia berkata zirin bin hubes ata itu syofwan Ibenah asalin salin Anhu. Saya mendatangi Sofwan bin Asal. As Sofwan bin Asal As ini adalah salah seorang sahabat Nabi. Beliau pernah hidup, ya, beliau itu hidup bersama dengan Rasulullah SAW mendapati banyak. Penjelasan-penjelasan ilmu Islam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu didatangi oleh Zirin bin Hubes. Zirin bin Hubez as'aluhu dia berkata saya bertanya kepadanya. Bertanya Anil Maski Alal Kufain tentang mengusap dua penutup kaki atau dalam bahasa Arab disebut dengan kof. Nah, jadi kita istilahkan supaya kita mudah dan paham istilahnya adalah sebutannya kof. Nah, kof itu bisa berupa kaos kaki ibu ibu yang pakai kaos kaki misalnya penutup kaki kalau dulu terbuat dari kulit sampai mata kaki atau sepatu kaos kaki atau sepatu yang menutupi kaki itu namanya kof Nazirin ini bertanya kepada Sofwan tentang mengusap kof pada waktu berwudhu nah, jadi di dalam agama kita, di dalam Islam itu kita diajari bagaimana menghidupkan sunnah nabi pada, pada saat kita berwudu itu tidak mengusap kakinya tapi yang diusap adalah penutup kakinya gitu. Kemudian sholat Loh apakah boleh? Lah makanya ini boleh. Pada waktu bagaimana? Pada waktu melakukan safar. Pada waktu melakukan perja perjalanan. Yang pakai penutup kaki, yang pakai sepatu, nah itu boleh. Sholat pakai sepatu boleh Kalau di zaman Nabi SAW dulu nah itu Tempat sholatnya Itu tidak sebagaimana sekarang ini Tempat sholatnya turob Tempat sholatnya sohara Sohara Yaitu pasir Itu tempat sholatnya Jadi langsung alasnya itu pakai <tuh> Pakai pasir <tuh> Makanya ada Orang yang tidak paham dari orang Arab Badui itu tidak tahu kalau itu adalah masjid. Masjidnya tidak seperti ini, masih bisa digunakan lalu-lalang. Orang Arab Badui itu masuk ke salah satu bagian tempat di bagian tertentu masjid itu, kemudian kencing di masjid itu, di bagian di Nahyatil masjid Masjid. Di bagian tertentu dari dari masjid, kencing di situ karena tidak tahu kalau itu adalah Masjid Akhirnya banyak orang Mencaci, menghardik, menegur Mengata-ngatai kepadanya itu. Kemudian Rasulullah s.a.w. melarang Sahabat nah, Biarkan saja dia kencing Tidak usah dimarah-marahi Tidak usah dicaci-maki Nanti kalau dimarah-marahi Sungkan malah nyiprat-nyiprat Malah tutup tertutup nonton nih akhirnya muncrat muncrat pindah-pindah akhirnya najisnya itu tidak pada satu tempat kemudian Rasulullah saw memerintahkan uh, supaya para sahabat mengambil timba berisi air kemudian disuruh untuk menyiram pada tempat yang di situ tadi digunakan untuk kan kencing setelah itu suci sudah disiram begitu saja itu karena Arab batu itu tidak paham Tidak mengerti nah, Dan masjidnya pada waktu itu ya, Pakai tanah langsung Pasir Jadi tidak sebagaimana kita Kalau cara pembersihannya tentunya berbe berbeda Nah itu menjadi pelajaran bagi kita Jadi kalau tidak tahu ilmu ya, Belajar Kita kalau tidak mengerti Belajar kita akan diajari, kalau kita belajar, kalau kita mempelajari kepada sumbernya, yaitu Al-Quran dan Hadis. Karena Allah sendiri sudah mengingatkan di dalam Al-Quran, uh, tugasnya Rasulullah SAW dan juga para ustadz, para ulama, para kiai, para mubaligh tugasnya itu apa? Yualimukum, yualimuhum. Wajuzakihimu ali muhumul kita bawal hikmah, mengajarkan Alquran dan hadis, mengajarkan ilmu-ilmu Islam dengan sumbernya yaitu Alquran dan hikmah sunnah Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah demikian juga dalam hadis ini, sholat pakai sepatu boleh, sholat pakai kaos kaki boleh, kalau itu menjadi musa. Musafir Atau dalam keadaan sakit nah, Boleh Menggunakan khuf itu Boleh Nah ini Zirin bin Hubez ini Bertanya kepada Sofwan Anil maski alal khufain. khufain Khufain Jadi berwudu menggunakan Penutup kaki Pengusapannya itu bagaimana Fakola Maka Sofwan bin asal berkata maja'a bika ya zirun apa yang menyebabkan datang apa yang datang bika denganmu wahai zirun kamu datang kepada saya ini tujuanmu apa, maksudmu apa, kamu punya niat tujuan apa datang ke saya kata sahabat nabi ini fakultu maka aku berkata kata zirun Ibtiho al-ilmi Tujuan saya tidak lain tidak bukan adalah untuk mencari ilmu Untuk mencari ilmu Islam Yang sumbernya dari Allah dan Rasulnya Supaya didapat kepada orang yang berilmu Orang yang alim yang mengerti ilmunya Yang tahu betul dari sumber asalnya itu sahabat Nabi Karena sahabat itu Mereka hidup Di zaman Nabi Mereka ngaji bersama Nabi Mereka tahu Turunnya ayat-ayat Al-Quran Kepada Nabi SAW Kejadiannya bagaimana Turun ayat Kemudian Nabi SAW Mengajarkan kepada mereka Ilmu-ilmu Islam jadi tujuan saya kata tabi'in ini. Ibtiqo al-ilm. Mencari ilmu. Fakola. Maka sahabat ini berkata. Inal malai kata. Sesungguhnya para malaikat. Tadau u li tolibil ilmi. Meletakkan sayapnya. Kepada orang yang mencari ilmu. Ridon bimayat lubu karena merasa Ridho senang dengan apa yang dia cari Nah jadi ini salah satu diantara keutamaan kalau kita ini mau ngaji oke, Pak Bu oke. Jadi kalau kita ini mau ngaji kita mau belajar kita mau mempelajari Islam itu malaikat meletakkan sayapnya dan mendoakan Rohmat dan ampunan. Malaikat itu senang. Nah, doanya malaikat itu makbulah. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat itu al-kiram, al baroroh. malaikat itu mulia. Doa-doanya itu terangkat, didengar dan diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Sebagaimana juga di dalam hadis yang lain Majtamaa kaumun tidaklah berkumpul satu kaum fi baitin min buyutilah. Jadi tidak berkumpul di rumah di antara rumah-rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya adalah mas masjid. Niki ngalsi santai ya Ya, Datang ke masjid untuk membaca, mempelajari kitab Allah. Mempelajari dinul Islam. alaihi musakinah. Kecuali datang kepada mereka ketenangan. Jadi Allah akan mencurahkan asakinah as ke dalam lubuk hatinya orang yang datang ke masjid untuk tholabul ilmi kemudian belas kasih Allah itu meliputi mereka kemudian dibanggakan indah dibanggakan oleh Allah di hadapan makhluknya di langit sana Allah membanggakan di antara para malaikatnya membanggakan siapa orang-orang yang datang ke masjid Tujuannya adalah untuk tolak ilmi Tujuannya adalah untuk mencari il ilmu. Jadi, kita luruskan niat kita, hadir ke masjid, kita ke masjid ini. Apa kita kesini? Tujuannya untuk ngaji, tujuannya untuk mencari ilmu dengan sumbernya, yaitu Al-Quran dan Hadis. Kalau yang saya sampaikan, yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang menyampaikan, bukan bersumber, tidak berdalil. Dari Al-Quran dan sunnah Ya tidak usah diterima Tidak usah diambil Dan tidak perlu diamalkan Tetapi kalau yang disampaikan Datang kepada kita dalil Dari Allah jelas Al-Quran dibacakan Kemudian hadis Nabi SAW juga dibacakan Maka tidak ada pilihan lain Isma'u la turhamun Mendengar dan ta'at itu akan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan itulah sifatnya orang-orang yang beriman Orang-orang yang beriman itu Mereka mendengarkan nasihat, -nasihat Al-Quran Mereka mendengarkan nasihat-nasihat dari Al-Quran dan hadis Kemudian mereka mengikutinya mereka mengikuti apa yang diserukan, apa yang disampaikan. Ada perintah ditaati, ada larangan diting, ditinggalkan. Dan itulah Islam. Jadi kita mengamalkan Islam itu sebenarnya mudah. Tidak usah susah-susah. Asalkan kita mau, kita paham, kita mengerti dalil Al-Quran dan hadis. Tidak usah ragu-ragu. Kita imani, kita terima, kemudian kita amal-amalkan. Jadi tidak usah ragu-ragu untuk mengamalkan sesuatu yang jelas sumbernya. Kalau tidak jelas, tidak perlu untuk diamalkan. Karena itu nanti tidak akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Istilahnya nanti kita sudah susah payah melakukan amal-amal soleh menurut pandangan kita. Ternyata memayahkan kita nanti di akhirat tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena ternyata amalan itu tidak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. amalan laisa Alaihi amruna Siapa yang melakukan satu amalan tidak ada dalilnya, tidak ada tuntunannya tidak bersumber dari Al-Qur'an dan hadis bahwa raddun aumardudun raddun aumardudun itu tertolak tidak diterima ghairu pula. tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, nanti pada akhirnya ya amilatun nasibah amilatun Nasibah, kenapa layat itu? Okay? Amilatun, supi tulang kali ya? Okay? Amilatun, ucuhu yau ma'idin, khosiah, amilatun, nasibah, taslanaron, hamiyah, tuskomin ainin aniyah lai salahum illa min dan seterusnya amilatul nasibah Jadi banyak melakukan amal-amal yang dipandang soleh tapi memayahkan di akhirat kenapa tidak mendatangkan hasil tidak mendatangkan manfaat dan kebaikan-kebaikan yang seharusnya didapatinya nah supaya kita bisa mengerti dan membedakan Ini amalannya sesuai dengan tuntunan apa tidak Maka kita perlu mengaji Kita perlu mempelajari Islam ini dengan sumbernya Bukan apa katanya Jadi langsung kita dengar, kita buka, kita pelajari Kalau memang itu benar-benar dalil yang dibacakan maka kewajiban kita adalah Sam'an wa Mendengar dan menta Menta'ati Nah jadi kembali kepada Hadis yang kita pelajari Orang yang mempelajari Ilmu Islam Maka akan mendapatkan Kebaikan-kebaikan dan Keutamaan yang sangat banyak sekali Salah satunya adalah Para malaikat itu Meletakkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu karena merasa senang dengan apa yang dia tuntut nah, kita mengaji juga diajari oleh nabi dalam hadis ini kita mengaji ini harus merasa ridho jadi kita tolak boleh ilmi kita harus merasa ridho atau merasa senang ampun sampai kulon jenengan ngaji mendapati ilmu yang jelas sumbernya dari Al-Quran dan Hadis kemudian kita tidak senang kemudian kita uh, murka kita marah kita tersinggung karena sakit hati ngaji kok nyinggung oh, iku ngaji nih mulai nyinggung i, dengan apa yang dia kerjakan padahal yang menyampaikan tidak tahu Misalnya kalau makan itu ya jangan tangan kiri karena makan tangan kiri itu perbuatannya sing <tuh> Makan tangan kiri perbuatannya kalau itu perbuatannya setan berarti kayak nah oh, biasanya pakai makan tangan kiri terus ter ter Wo ngaji nginggong nginggong Sebenarnya, gak ngaji. ngaji, nyinggung-nyinggung. Padahal itu adalah keba kebaikan. Karena apa yang disampaikan beritanya sumbernya jelas. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang makan dengan tangan kiri, tapi Nabi memerintahkan kul: minika makan dengan tangan kanan, makan otot -ot, makan kerupuk, makan jajan." kelihatan suguhan saya ketikali kelihatan yang mendok pakai tangan kiri itulah inside, bukan saya yang menyampaikan jenengan kul biyaminika wakul bismillah kalau makan baca bis bismillah artinya kalau datang nasihat kepada kita kok itu bersinggungan dengan kita Keburukan kita atau teguran bagi kita Kita harus bersyukur kepada Allah Karena itu adalah kebaikan untuk kita Kebaikan untuk kita Teguran-teguran Peringatan-peringatan dan nasihat-nasihat Itu menjadi kebaikan Kalau kita ini mau menerima nafsihi Karena orang yang beramal Itu kebaikannya akan kembali kepada diri dirinya bapak ibu muslimin nah, nah jadi itu diantara adabnya kita tholabul ilmi harus merasa senang dan merasa Ridho dengan apa yang kita pelajari dalil sudah jelas Al-Quran dibacakan hadis-hadis Nabi disampaikan harus ada di dalam diri kita merasa senang kalau itu berkaitan dan menegur kita maka itulah kebaikan bagi kita yang kita itu bisa merubah diri mengikuti nasihat, mengikuti seruan-seruan dari Al-Quran dan hak hadis karena itu sifatnya orang-orang yang beriman kalau buatan nyinggung buatan tersinggung buatan pak jadi kalau itu berkaitan dengan kita, nah itu adalah kebaikan. Demikian juga dalam persoalan-persoalan yang lainnya. Kalau bicara menjanjikan sesuatu untuk yang akan datang. Jangan menjanjikan dengan kepastian. Karena itu dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran. Kecuali kalau kita ucapkan insya. Insya Allah ya. Nanti ngaji ya, insya Allah saya akan datang. Nonton. Insya Allah besok saya akan hadir. Insya Allah besok akan saya selesaikan. Insya Allah, karena menjanjikan sesuatu. Kita akan melakukan sesuatu untuk yang akan datang. Diperintah oleh Allah untuk mengucapkan insya. Rawsah insya Allah, insya Allahan. Sing mesti ngunuh lho. Itu biasa kita dengar, kadang-kadang demikian. Insya Allah, kau insyaallah oh, Insya Allah, Sawangannya oh, kok temenan? Kok ragu-ragu mengucapkan Insya, Insya Allah. Nah, ini paradigma atau pandangan yang tidak benar. Ya justru Islam mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan Insya, Insya Allah. Nah, saya sudah membuktikan, Bapak Ibu Muslimin rahimakulloh, orang kafir Cina ngerti nggak? Jadi orang yang tidak beriman jadi saya pakai Insya Allah situ tidak pakai Insya Allah saya beli barang nanti sore jam 4 barangnya sudah ada di sini betul Pak betul Iya nanti sore jam 4 Insya Allah tidak usah Insya Allah Insya Allah pasti nanti jam 4 datang ke sini ternyata mundur karena barangnya telat nonton nih. jadi tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu yang akan yang akan datang. Makanya Islam datang kepada kita, Islam menyampaikan agar kita ini mengucapkan insya Allah. Dan banyak sekali ilmu-ilmu yang belum kita dapatkan di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi Termasuk ini yaitu mengusap khuf pada waktu kita berwudu. Ibu-ibu nanti praktek dereng Yang pakai kaos kaki Yang pakai sepatu Itu kalau wudhu Itu tidak perlu dilepas Waktu kita jadi musafir Tidak usah dibasahi. Jadi wudhunya begini Jadi setelah semuanya jangkap okay, Pada waktu mengusap kaki Diusap bagian atasnya saja Pun pakai air kan wuduhnya tadi pakai air asalnya, ini namanya mengusap kof, ini babnya mengusap kof, apa kof ini penutup kaki nah wuduh pakai air berkumur semuanya sampai kepala nah terakhir kaki, pada waktu mengusap kaki tidak usah diusap kakinya tapi penutupnya saja yang bagian atas diusap begini saja satu kali ya jadi diusap begini saja yang bagian atas bukan bawahnya nah kemudian kita sholat pakai sepatu itu boleh kalau alasnya <tuh> apa <tuh> pasir atau tanah kali alasnya ngenten kalau ngejalan sholat nampar sepatu jadi masalah nggak atau kalau pakai kaos kaki tidak apa apa pada pada waktu berwudu Kaos kaki yang bagian atas ini yang diusap satu kali saja. Ini wudhu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau kita melakukan perjalanan dan batasannya itu tiga hari. Bagi kita mungkin yang mukim. Yang mukim itu berarti tidak melakukan perja perjalanan. Karena situasi dan kondisi harus pakai sepatu, harus pakai penutup kaki. Boleh pakai kaos kaki. Itu hanya satu hari saja batasannya. Nah, tetapi sebelumnya, sebelum melakukan wudhu yang seperti itu, ini sudah dimasukkan, sebelum dimasukkan itu sudah dalam keadaan ber bersih, sudah dalam keadaan suci. Jadi satu hari perjalanan, dua hari perjalanan, sampai tiga hari, nah, meskipun dia harus masuk WC, kamar mandi, dia kencing Kemudian dia berak gitu, Kudunya bagaimana Ya begitu tuh, tidak perlu dilepas Itu batasannya tiga hari Saat ini pun kamar mandinya Tidak seperti dulu Jadi tetap itu Suci tidak ada masalah Cuman tidak Sholatnya tidak di tempat yang seperti ini Sholatnya di Padang Pasir Dipahami, nama bantuan. Jadi kalau misalnya sakit misalnya kademen, regus ngoten, kaos kaki, lang, gitu. nah Butuhnya bagaimana? Nah itu tadi cara butuhnya. Sakit obatan, kenten. Yang kanan terlebih dahulu, kemudian yang yang kiri. Jelas nama obatan ini Jadi yang diusap bukan kakinya tapi yang diusap adalah penutup kaki. Iku aneh ini ya. Ini tambah ngaji tambah ngaji kok tambah rada aneh niki. Mosok salat nggak sepatu, <ganti> Jadi boleh nah, jenengan ten alas ngoten niku sepatu ya Ten alas sepatu wancine salat di sana mau pulang nggak memungkinkan ya salat di hutan ndak apa-apa, di tegal ndak apa-apa. Wudunya bagaimana? Kalau ada air pakai air, tidak usah dilepas sepatunya. Sholat di situ, di tempat itu. Kalau tidak ada air, ya lebih mudah lagi. Tayamum nah, bersuci, berwudhu dengan debu, berwudhu dengan debu, tidak dengan ah, air. Niki sadar yang dirasengakan, nanti saya perlu tanggalkan. Fakultu innahu kot haka fi almasku alal ba'dal wal ba'ul. Nah ini tabi'in ini berkata, saya itu masih mamang di dalam hati saya masalah kofnya tadi. Mengusap di atas dua kofnya, sesudah wa'id, sesudah berak, wal ba'ul dan sesudah kencing. Karena di dalam keterangan hadis yang lain, batasannya tiga hari, meskipun masuk kamar mandi, dia berak, dia kencing. Wudhunya gak ngonteniku, wow, saat mantaniku terwudhu, wudhunya gak ngonteniku, wow. Ya, tentunya waktu berak dan kencing ya, dijaga ke kebersihan, dirasa aman, dirasa nyaman, dirasa sudah selesai. Nah, kemudian wudhunya bagaimana? Eh, yang diusap adalah... Kofnya yang di atasnya bak dalgo it walbol nah ini enten sing mamang Entahlah. enten sing mamang kok gak mantep blas ini soalnya wudhu menes nah, akhirnya kepingin wudhunya sempur sempurna akhirnya datang kepada si intenik sofan kepada sahabat itu unek unek yang mamang itu yang ragu ragu tentang pengusapan Penutup kaki tadi itu atau khof tadi itu ditanyakan. Nah, makanya tanya Wakunta imro'an min Nabiyyi. Kamu kan seseorang di antara Sahabat Nabi. Kamu salah satu dari Sahabat Nabi. Lah saya datang Fajitu Asalu Hal Sami Tahu. Saya datang kepada kamu. Saya tanya apa bener kamu mendengar? Dari Nabi Ya'zguru bahwa mengusap khof itu walaupun badal wa'id wal baul, maka dijawab oleh sahabat Nabi Na'am oh, ya nah, Jadi, batasannya tiga hari atau satu hari bagi mukim, Oke. cara wudhunya yang diusap bukan kakinya, tapi yang diusap adalah khofnya, meskipun dia. Harus apa menyelesaikan hajat kebutuhannya. Yaitu kencing atau be, berak. Nah, wudunya seperti itu. Nah, itu tidak ada masalah. Nonton. Jadi melihat situasi dan kondisi. Kalau misalnya dilakukan tidak demikian pun juga tidak ada masalah. Nonton. Misalnya kulon jenengan safar. Kita melakukan perjalanan, kita wudunya sempurna, ya tidak ada masalah. Tidak perlu, wah sah, wudunya tidak perlu begitu. Kenapa? Sudah ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti kalau orang itu sudah dia karena dia musafir, dia menjamak atau dia mengkosor sholatnya. Ya. Sudah sholat, ya sudah. Nainal bareng-bareng meneh. Padahal sudah sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah <tuh> Shallallahu Alaihi wa Wasallam. Yang terpenting bagi kita, Bapak Ibu Muslimin Rahimahukumullah, apa yang kita lakukan dari ibadah dan amal-amal soleh yang perlu kita ketahui, yang perlu kita perhatikan adalah kita beramal. Sesuai dengan Tuntunan Kita beramal Sesuai dengan dalil Yang jelas Dari Al-Quran Dan hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang penting itu Jadi dalam mengamalkan Islam Ya seperti itu Datang kepada kita ilmu Al-Quran, hadis Nabi Benar, kita terima Kemudian kita amalkan Itulah Islam Dan itu dicontohkan Oleh para sahabat Para sahabat itu kalau ditegur Dengan ayat-ayat Atau nasihat dari Nabi SAW Nah mereka langsung merubah Sehingga ke depan Bagi kita Bapak Ibu Muslimin Kedepannya Kalau datang kepada kita ilmu Al-Quran bicara kepada kita, Hadis nabi sampai kepada kita yang benar-benar datang dari Nabi SAW, maka kewajiban kita adalah beriman, kemudian merubah diri kita mengikuti nasihat-nasihatlah nasih, karena lahum. Ya, terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran. Walau annahum fa'alu Seandainya mereka mau memperbuat Mau mengerjakan Mayu aduna Apa yang mereka itu dinasihati Laka nakhoi rollahum Itu menjadi kebaikan bagi mereka Jadi kalau kita dinasihati Walaupun pedas nasihatnya misalnya Tapi benar Al-Quran dan hadis ha maka kewajiban kita adalah faalu mengikuti, menerima, mengikuti, beriman, beramal. Maka kata Allah, lakaana khairalahum itu akan menjadi kebaikan bagi kita. Ah, hadisnya belum terselesaikan, insya Allah akan kita lanjutkan pada waktu pertemuan berikutnya. Entah saya perlu tidak kita sisihkan untuk mendoakan saudara kita yang diuji oleh Allah dengan musibah Diuji oleh Allah dengan bermacam-macam ujian yang berat Agar dimudahkan, dilonggarkan, diringankan, dimudahkan urusannya Yang sakit disembuhkan Allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad Walhamdulillahi rabbil alamin bil -Quran waj'al hulana imaman wa nuran warohmah. wa rahmah Allahumma dzakirna namin huma nasina Wahalim namin huma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan hulana hujjata ya robbal alamin Allahumma isfi maridona minna wa min jamiil muslimin waj'al lahum tahura Allahumma afina fi badanina Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. La ilaha illa anta. Allahumma alif lif baina qulubil mu'minin fa innahu la alafa baina kulubihim illa anta ya arhamarrahimin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh